Halo semuanya, kembali lagi di channel Mah bersama Seju di sini. Dan pada video kali ini, kita akan review dan comparison antara Seiko 5C Urchin dengan Orian Makoto. Seperti apa? Oke, okay, yang saat ini ada di tangan saya merupakan... Seiko 5, si Urchin dengan kode SKU yang dimiliki yaitu SNZF17. Nah, berbicara mengenai Seiko 5, Seiko 5 selalu datang sebagai jam tangan otomatik yang memiliki harga yang sangat terjangkau. Sebagai sebuah jam tangan otomatik tentunya, Seiko 5 selalu didukung dengan komplikasi day-date-nya, memiliki fitur water resistant dan berbagai fitur pendukung lainnya. Nah Seiko 5 SNZF17 ini biasa juga disebut sebagai si Urchin. Julukan ini tentunya bukan tanpa sebab. Bisa diperhatikan pada marker dialnya dan juga pada bezelnya berbentuk garis yang tegas dan sangat berani seperti si Urchin atau biasa juga kita sebut sebagai Landak Laut atau Bulu Babi. Nah, seri ini sangat mirip dengan Seiko SKX 007 dan SKX 009. Lalu, untuk komparisinya di sini adalah Orient. Oke, kita langsung bahas kedua brand ini. Nah, untuk Orient ini, ini adalah Orient Makutu dengan kode SKU FAA 02006M. Nah berbicara tentang Orient, Orient ini merupakan produsen jam tangan asal Jepang yang memiliki reputasi yang tak kalah dengan brand Seiko atau brand-brand lainnya. Meski sudah diakuisisi oleh Seiko, namun Orient ini tetap memiliki jati diri. Artinya. Mereka tetap memproduksi movement mereka sendiri sehingga membuat mereka tetap dicintai hingga saat ini. Untuk orient yang ada di tangan saya saat ini adalah orient di lini sport. Untuk performanya kedua jam tangan ini memiliki performa yang hampir mirip meskipun secara fisik tidak terlalu mirip. Tapi mari kita bahas spesifikasinya pada video kali ini. Untuk spesifikasi kedua jam tangan ini kita mulai dari diameternya. Seiko 5 sea Urchin ini memiliki diameter yang satu mili mm lebih besar daripada Orient Makutu ini Seiko 5 Sea Urchin ini memiliki diameter 42mm Sedangkan Orient Makutu ini memiliki diameter 41mm Dengan ketebalan yang mereka miliki sama yaitu 13mm Lalu untuk water resistance nya Seiko 5 Sea Urchin ini memiliki water resistance 100m dan untuk Orient Makutu ini memiliki water system hingga 200 meter. Tapi bisa lihat Orient unggul untuk fitur water systemnya di sini. Kedua jam tangan ini memiliki style jam tangan divers terlihat dari bezelnya di sini menggunakan bezel diving. Dan untuk Seiko Five ini memang skala tidak ada yang terlalu spesial dari seri ini, tapi spesifikasinya yang solid, handal. Sehingga membuatnya sebagai jam tangan yang cukup luar biasa sebagai jam tangan yang terjangkau Nah secara tampilan jam tangan ini cukup mengingatkan kita pada tampilan Rolex Submariner klasik Sejak Rolex mengeluarkan tampilan marker seperti itu Akhirnya banyak yang meniru desain tersebut Mulai dari tampilan lum yang cukup tegas dengan bar pada angka 6 dan 9 nya Lalu pada penunjuk angka 12 nya menggunakan segitiga ganda Kita bisa lihat Kedua jam tangan ini memiliki desain yang hampir mirip Untuk bezel dari kedua jam tangan ini menggunakan unidirectional rotating bezel Yang artinya bezelnya hanya bisa diputar satu arah saja Nah untuk orient ini stainless steelnya menggunakan stainless steel tipe 316L Ya ini tipe stainless steel yang kualitasnya sudah oke okay banget Nah kita beralih ke bagian dialnya di sini Seiko 5 ini menggunakan dial berwarna hitam begitu juga dengan bezelnya Sedangkan untuk orient ini menggunakan dial berwarna orange dengan bezel hitam juga Dan kedua jam tangan ini sama-sama didukung dengan fitur komplikasi day date Yang sama-sama terletak pada penunjuk angka 3 nya dan untuk orient makoto ini, dialnya nampak jelas dengan warna orange seperti ikan nemo. Ya, untuk markernya juga sudah menggunakan tipe applied marker yang cukup legible. Seiko FC Urchin ini memiliki case yang didesain sangat solid dengan finishing pada case-nya. Terdapat campuran antara brush dan polish. Untuk case di bagian samping dari jam tangan ini, pinggirannya menggunakan. Polish finishing dan sisanya menggunakan brush finishing. Lalu kita bisa beralih ke bagian crown. Nah, di sini untuk crown dari Seiko, VFC, Urchin, dan Orient Makoto ini sama-sama menggunakan pelindung di antara crown mereka namun Seiko five ini belum menggunakan screw down crown sedangkan Orient Makoto ini sudah menggunakan tipe screw down crown sehingga membuatnya akan jauh lebih aman agar air tidak mudah masuk ke dalam mesin jam tangannya. Nah beralih ke bagian klapsnya di sini, kedua jam tangan ini menggunakan safety klaps yang sama seperti ini dan khusus untuk Seiko five si urchin ini, ini adalah jenis klips yang tidak biasa dimiliki oleh jam tangan di kelasnya di Seiko dan untuk Seiurk ini sudah menggunakan safety klips seperti ini sehingga akan membuatnya jauh lebih nyaman dan lebih aman di pergelangan lengan kita. Untuk tipe klips kedua jam tangan ini sama. Di sini kita bisa lihat. Lalu untuk bagian strapnya di sini sama-sama menggunakan tipe trilinks dengan hollow in between. Lalu pada bagian backcase-nya jam tangan Seiko 5C Urchin ini menggunakan jenis transparan sehingga kita bisa melihat pergerakan movement dari jam tangan ini berbeda dengan Orient Makoto ini yang masih memakai tipe block cashback yang bukan tipe sitru seperti milik dari Seiko 5C Urchin ini sehingga di sini tentunya menurut saya Seiko 5C Urchin masih unggul dibandingkan Orient Makoto karena kita bisa melihat pergerakan movement dari jam tangan ini. Beralih ke bagian movementnya, Seiko selalu mengejutkan saya karena dapat memproduksi jam tangan otomatis dengan harga yang sangat terjangkau, meskipun ini bukan kelas high-end tapi sudah memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni. Dengan menggunakan movement kaliber 7S36 dan memiliki fitur self-finding dengan power reserve yang dimiliki yaitu hingga 41 jam, Lalu untuk Orient menggunakan automatic movement dengan kaliber F6922 yang merupakan movement in-house dari Orient sendiri dan sudah dilengkapi dengan manual winding serta hacking second hand function sehingga tentunya kita bisa melihat lagi Orient Makoto ini jauh lebih unggul dibandingkan Seiko Si archin di sini untuk movementnya. Dan untuk power reserve si Urchin ini memiliki power reserve hingga 41 jam, dan Orient Mako tun ini memiliki power reserve hingga 40 jam. Lalu untuk ukuran lug dari kedua jam tangan ini sama, yaitu 22 mm. Dan untuk belumnya kita akan cek sebentar lagi. Bisa kita lihat, untuk gloom dari kedua jam tangan ini sama-sama terang seperti ini. Karena sebenarnya kedua brand ini tidak jauh berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan harga dari kedua jam tangan ini? Untuk harga dari kedua jam tangan ini sama-sama di kisaran 2 jutaan saja. Kalian bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, atau bisa langsung cek link yang ada di pojok kanan atas dari video ini. Untuk kalian yang prefer terhadap nama sebuah brand, kalian bisa memilih Seiko 5 C Urchin ini. Dan untuk kalian yang prefer mungkin dengan spesifikasi, menurut saya Orient ini masih jauh lebih mumpuni dibandingkan Seiko 5 C Urchin ini. Itu karena ada beberapa alasan seperti tadi untuk movementnya, Orient ini sudah bisa manual winding, dan untuk crownnya juga sudah